Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat apa kabarnya semuanya Semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja ya Di video kali ini kita akan jalan-jalan sahabat Masih dalam wilayah Kampung Nunuk Desa Hegermana, Kecamatan Cikancung sahabat Sahabat, ternyata di sini ditumbuhi pohon-pohon kacang, sahabat. Nah, ini sahabat, pohon kacang atau pohon suuknya ini masih kecil, sahabat ya. Orang-orang di sini sahabat rajin rajin nih ya, sahabat ya. Suasananya sahabat adem banget nih. Siyallah, subhanallah. Ini rawus nih rumah tuh mobil? mobil. Ya, nyararakjami? Nah. di? gimana? Ya. iya gini bersih, ini para laki, soari kasih bersihan mah, misalnya? oh ya rumah, kan. rumah? <laughs> nah ayah pembersihan ayo itu pangkos jika kosong itu di paling itu itu mah kosong ya tapi ya tapi tadi ya gue beri itu lagi ya bukan, bukan ya sekarang youtube gue nih ya ya ini aja harus amin amin Inilah sahabat, Kampung Nunuk, kampungnya para petani sahabat. Kampung Nunuk ini, sahabat, kalau tidak salah ya, masih masuk Desa Higaramanah, Kecamatan Cikanjung, Kabupaten Bandung, sahabat ya. Selain kampung petani, sahabat di sini pemandangannya sangat indah banget, sahabat tuh. Sahabat ada gunung. ini sahabat pohon kacang-kacangnya ini baru muncul ya masih kecil-kecil sahabat ya Jurnal, you know, Kang? Ya, ya, ya. Nyali rawai? Ayo, ya. ah, Kang. Ngiring video, Kang. Ya? Ya, ya, ya. Saran ya, ya, ya. bapak, Saha? Bapak, Saha. Ya, ya, ya. Tunggu? <laughs> nah, nyali rawai? Eh, nyali rawai. Ya, ya, ya, ya. Mana pak, dua nana we, iya, aku mah, mah gue bis, minum motor, sehat weh, diinai, bener-bener sopan mah tuh abin, ambai... <laughs> gue hmm, ya, pasti, <laughs> dua ribu abruhan ribu ya. sepuluhan tinunan ternaga bisa ya, tina dia tiang telepon telepon telepon karawasat tinusa delapan dua kebisa nete karawasat tahun ya nama karawas nama di aduh, 13 tahun, 14 tahun, ya 13 belas tahun empat belas tahun satu seta damal satu sekajang tenang iya ada di telepon ke langsung ke langsung ke damal langsung jadi sahabat ya si bapak ini tadinya kecelakaan di tiang telepon, tahun berapa pak? tahun 92 jadi susah untuk bekerja sahabat <simpulasi> tapi kepein larunya pak? bener eh, bener-bener bisanya, ngelogel hahaha ini masih baik, cerah-cerah nyacing, iyalah, seri rejekernya pak? bener-bener cing enggal damang doi gitu <laughs> Bang Assalamualaikum Arigum.